Pertama yaitu ada senapan angin gejlug DWP Fusion 2540 AK47 lipat di plus manometer Nah jadi seperti ini ya sahabat bediru untuk tampilan senapan anginnya Nah senapan angin ini menjadi senapan angin yang paling best seller di Jaya Air Rifle. Karena selain memiliki harga yang murah dan terjangkau Senapan angin ini pun untuk uji powernya dan uji akurasinya pun sangat luar biasa Mantap ya sahabat bediler Dan untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp 1.975.000 Sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin gejlup di game terbaik ya sahabat bediler Nah oke kita lanjut untuk senapan angin yang kedua yaitu ada senapan angin gejlug DWP Fusion ya, 2540 hitam mini plus manometer ya sahabat pediler. jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya nah senapan angin ini seringkali disebut dengan kecil-kecil cabai rawit tapi dengan bodinya yang sangat mini ini bukan berarti powernya kalah dengan senapan angin yang lainnya ya justru e, meskipun bodinya sangat kecil untuk uji power dan akurasinya pun sangat luar biasa mantap ya sahabat pediler. dan untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp1.975.000. Sahabat Beddler sudah mendapatkan senapan angin minimalis Gejluk OD25 ya, sahabat bediler <tuh> Nah, oke langsung saja kita lanjut untuk senapan angin yang ketiga yaitu ada senapan angin Gejluk DPP Fusion 2560. Dengan popor stair ranting plus manometer ya sahabat bediler. Jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya. Nah senapan angin ini juga sangat direkomendasikan untuk berburu jenis hewan kecil, sedang maupun besar. Seperti babi, biawak, tikus, dan hama lainnya ya sahabat bediler. Dan untuk manometernya terletak di bagian... Bawah popor senapan angin jadi manometer ini sangat berfungsi untuk melihat ataupun mengecek tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan Dan yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp 2.225.000 Sahabat-sahabat sudah mendapatkan senapan angin big game terbaik Dan oke langsung saja kita lanjut untuk senapan angin yang keempat yaitu ada senapan angin Gejeluk DWP Fusion 2560 Dengan popor hitam coklat ya sahabat bediler Jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya Nah untuk warna popornya ini hitam coklat Jadi ada balutan sedikit berwarna coklat ya sahabat bediler Nah senapan angin ini pun juga sama Seperti yang sebelumnya juga sangat direkomendasikan Untuk berburu jenis hewan besar Seperti babi biawa ya sahabat bediler Dan yang terakhir Uh, senapan angin ini pun juga sudah dilengkapi dengan magazin dan manometer Jadi untuk magazin ini berisi 14 ya sahabat bediler Jadi uh, sahabat pediler tidak perlu lagi repot-repot mengisi mimis secara satu per satu Dan untuk harga dari senapan angin ini yaitu dibanderol dengan harga Rp 2.425.000 Sahabat pediler sudah mendapatkan senapan angin gejluk big game bermagazin ya sahabat bediler Nah ini saya taruh terlebih dahulu Oke yuk langsung saja kita lanjut Untuk senapan angin yang terakhir Yaitu ada senapan angin gejluk DWP Fusion 2570 plus manometer Dengan popor gamoh hitam Ya sahabat berdiri Jadi untuk panjang larasnya ini lebih panjang Daripada senapan angin yang sebelumnya Nah dengan panjang laras 70 cm ini Maka untuk uh, tekanan angin dan uji powernya Pun juga luar biasa Mantap dan lebih besar dibandingkan dengan senapan angin gejrup yang lainnya ya sahabat bediler Nah untuk harga dari senapan angin ini pun dibanderol dengan harga 2.225.000 rupiah Sahabat pediler sudah mendapatkan senapan angin gejrup big game sekeren ini ya sahabat bediler Oke ini saya taruh terlebih dahulu Nah mungkin itu tadi yang sahabat pediler untuk rekomendasi-rekomendasi senapan angin di DWP Fusion OD25 untuk big game terbaik di Indonesia pada tahun 2023 yang lagi ready stock di Jaya Irivel nah mungkin dari kelima jenis senapan angin yang tadi bisa menjadi referensi bagi sahabat bediler yang ingin mencari senapan angin dengan kualitas terbaik dan tentunya uh, untuk uji powernya pun juga luar biasa mantap ya sahabat bediler nah bagi kalian yang ingin Membeli senapan angin ini Dan ingin tahu harga secara Full setnya bisa langsung order Sekarang juga di admin Jaya Airiful untuk informasi secara Detailnya akan saya taruh di kolom Deskripsi di bawah ini ya sahabat bedila Oke sahabat bedila seperti biasa Jangan lupa like, share, komen, and subscribe Di channel youtube ini dan jangan lupa Nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Video terbaru seputar senapan angin Dari Jaya Airiful Oke sahabat bedila terima kasih saya undur diri dan salam bedilan